ada sebagian spesial juga yang kita dapatkan dari Papa Bilar ya Yang meripas kembali unggahan video BBL yang diunggah oleh Bunda Lesti sebelumnya Wow, cute banget ya Akhirnya kita bisa melihat BBL melek juga nih Masya Allah, gantengnya luar biasa, gemes Pengen sekali cubit pipinya yang makin empul ini persahabat ya Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu menjadi kebanggaan orang tua Amin, ya Robbal Alamin Devosi ini juga tentu persahabat ya, Papa Bilar. Manusia sebuah kalimat juga nih, ampun anaknya Mike Tyson nih, kayaknya kata Papa Bilar ya. Aduh, ada lagi kelakuan dari Papa Bilar ini, persahabat ya, siap-siap aja nih, Kak. Tonjok kembali dari Baby L ya. Masya Allah, tentunya ini penyemangat warga Konoha untuk selalu mensupport karya-karya terbaik Leslar. Untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan nih yang diunggah oleh akun family 23. Ketika live Instagram Lintar, persahabat ya, di situ ada Papa Bilar yang mampir di komentar. Papa Bilar mengatakan, kedip dong sekali, katanya tuh, wah Papa Bilar tadi nonton live-nya bang Lintar ya, <laughs> keciduk juga nih Papa Bilar, masya Allah. Tentu di sini juga persahabat ya. Banyak sekali tanggapan, komentar yang diberikan yakni dari akun Helina Rahayu 73 mengatakan di kolom komentar, "Bilar sampai hafal, kalau Litar suka action kedip mata sebelah," katanya itu. <risas> Bikin ngakak banget ya. Yang kita lihat juga persahabat Bang Lintar pun ini berkomentar juga nih di, kom di kolom komentar dengan memberikan emot ketawa Waduh, Masya Allah banget ya, ada, ada aja kelakuan dari tim Leslar Yang selalu membuat kita bahagia mudah-mudahan tim semakin solid dan semakin kompak Untuk selalu memberikan memberikan karya-karya terbaiknya untuk kita semua Selanjutnya kita mampir juga ke fashionnya Abang L ya, perhatikan ini baju yang dipakai oleh Abang L di video Bunda Lesti. Persahabat perhatikan juga nih, untuk harganya selangit banget ya. di Dibantrol seharga Rp1.250.000. Wow, luar biasa banget ya. Baju-baju atau pakaian yang dipakai oleh BBL memang luar biasa. Mudah-mudahan berkah barokat atau henti-henti ya. tentunya memberikan doa-doa baik nih buat ideal kesengan kita Tentu warga konohan juga persahabat yang harus selalu mendoakan Dan terutama mudah-mudahan kita juga semuanya Selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan Amin Dan kegabar berikutnya persahabat Ada sebuah momen spesial juga yang kita diterapatkan ketika di vlognya Bang Afdal Yusman Ini vlog terbaru di channel YouTube-nya Bang Afdal ya Ini kita juga mendapatkan tentunya momen-momen yang membuat kita semakin Terkejut juga persahabat ya soal karyawan atau tim sebagian ada yang keluar Salah satunya Bang Adlin persahabat ya Yang tentu keluar dari tim Leslar Entertainment Dan di sini juga kita mendapatkan info soal BPL persahabat Yang sebelumnya juga mendapat acara Baby shower ketika tentunya sebelum lahir Dan tentu bentrok dengan lahirnya baby BBL juga pas banget di tanggal 8 itu persahabat ya akhirnya tidak jadi untuk acara baby sahur, padahal itu untuk nilainya persahabat ya, Masya Allah banget luar biasa, pastinya besarnya nominal, yang tentu sudah ditandatangani oleh Papa Bilar dan Indosiar ini sih Masya Allah banget persahabat, dalam kandungan saja, baby BBL rezekinya luar biasa banget, Masya Allah mudah-mudahan persahabat untuk rezeki BBL selalu lancar dan selalu berkah barokah amin Dan tentu persahabat ya nominal terbesar juga persahabat ya Papa Bill menyampaikan bahwa bisa untuk membeli ocehan-ocehan haters dan netizen yang memfitnah persahabat ya Itu yang disampaikan oleh Papa Bill. berhati juga di kalimat komentar yang diberikan di postingan ini dari akun cahaya indah8 mengatakan Masya Allah sudah didoakan papanya saat masih di perut bunda Agar tidak mempersulit saat lahir Jadi ingat pas papah nyuapin bunda saat di rumah bintaro Bismillah Semoga sari vitamin terserap Keceplasan saat belum pada tahu kalau sudah nikah agama Tuh sebelumnya juga persahabat Baby L sudah didoain oleh Papa pilar ketika masih dalam kandungan Mudah-mudahan Terus, ya, kita juga sebagai fans sejati selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Rekontain, score Baby Boss mengatakan, "No, denger, bisa beli congor lugu yang katanya tuh wow." Ada juga komentar lain diberikan dari akun Tarsi.Infinite Infinite. Kira-kira berapa M2 yang baby shower kepo aku katanya tuh, Masya Allah banget ya. Doakan saja mudah-mudahan rezeki BBA selalu lancar dan selalu memberikan kabar-kabar bahagia untuk kita semua. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.